Di arah kau selamat datang Ku semua yang ku inginkan Tak akan ku ulangi Sayangi dan bila ku menanti, pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di Mungkinkah jika